Ya, Ada Ya, ya malaika, ya rasul, ini juragan gue lagi punya cari eh sebelumnya bang, gue cuman bilangin bang ayo gelondongan kayu cendane akpadernya kawat dikira besi eh ini rombongan dari mana, mau kemana kalau lewat kampung sini, kudu permisi waduh abang malam jumat galak banget eh gue disuruhnya jalan bang sebelumnya ayah meminta maaf kalau kedatangan juragan ayah besar saja rombongan kurang enakin. di hati abang-abang semuanya tapi sebelum ini bang, ayah mempercapin kate assalamualaikum waalaikumsalam Oh, berkat, Bang Ibarat KT umpame omongan orang tua kita anggap keramat kita ngomong ikut hati ya. nyari juragan ayo datang dengan segala hormat mohon bang terima dengan pendeng hati soal hormat soal terima itu soal biasa jauh-jauh kemari cuman minta maaf Bang ayo mau minta maaf lagi Bang kalau kedatangan juragan ayo mohon menghadirin acara FBR yang ke-20 di gardu sobang korban merah petamburan bang. Oh jadi datang rame-rame mau ngadirin acara juragan gue Yap. kalau begitu bang gue cuman bilang bang hati-hati jalan kemayoran kalau hati-hati jalan kemayoran itu jalan yang licin ya padahal satu rombongan yang sampean, lo pilih mati apa batalin? musik galak, bang Alak. Alak. Alak ini <tuh> Kalau niat Abang pengen sampai punya mana Abang punya kemampuan. Oh, oh, kemana batu? orang, ah. orang kemayoran Iya. bisa dibilangin. Apa? Halo, kasi, gue. <tuh> eh, jangan kan Ini ah. joget, balap lari gua mau. <tuh> <Bari, tuh> ya. nah, nah, lari. TikTok oh, ya. dia. Amat. ya eh, jadi gimana nih eh, Bang, bulan rawek jangan dihitung baik cerawek, kudu pelan-pelan ini -pelan. hari eh, gua nggak mau tahu malam kudu mesti ada pukulan Oh jadi abang maksud abang kalau juragan ayam masuk udah, udah ada pukulan oh, ya, udah ada pukulan kalau orang betawi Bang bintang sawan awan dihitungin beribu satu nyari lebih banyak Abang punya jagoan nih juragan ayam ngadepin abang satu persatu Oh